Ada rindu yang saya rasakan buat kau yang ada di sana di kota Senja, kayak mana tempat pertama. Say Tak Kalau saya hidup akan sengsara Hati susah setiap hari Rindu yang selalu temani Baby tunggu saya kembali Saya kencang-kencang mari dan Tanjung Suhu tak peleng rindu ini tambah meleleng Biar sudah setanggung tanggung derita Mungkin ini Tuhan pun perintah di sampingmu dan sepuh hati, ini Hey, kau mau sa jalan cepat agar rindu ini sutera lagi telak, Hei Selalu dendo yang sama sampaikan hadirkan kau punya nama. Oh, kau jauh di kota sana, di kota senja itu kaimana? Yeah. tak Tepel dan Tanjung kau ko di kota sa di kampung, kenangan banyak yang sa tampung. Ini rindu su di ujung, hey, Jangan lupa kau kasih kabar, jangan lama-lama hati terasa sabar. Ini rindu susah mu fon sarap.